Kita mau meletuskan balonnya pakai ini, teman-teman. Pistol ini satu, dua, tiga. Widih, wow! Apaan nih, teman-teman? Wih kakak berhasil mendapatkan pistol. Yeay, warnanya merah sama oranye. Mantul, teman-teman! Kita lanjut mencari mainan. Widih, wow! Apaan tuh, teman-teman? Wih ada balon warna-warni teman-teman. Wih, wow banyak balon warna-warni ya teman-teman. Wih ada empat nih teman-teman. Warna biru, warna oranye, warna hijau dan warna merah teman-teman. Wih mantul teman-teman. Wih sepertinya balonnya ini berhadiah ya, teman-teman. Wadidau. kita mau meletuskan balonnya pakai ini teman-teman. Pistol ini. Tapi sebelum diletuskan Subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman Supaya dapat hadiah yang Bagus-bagus Yang lucu-lucu Oke okay, teman-teman Udah siap belum? Kita langsung letusin aja ya Satu persatu teman-teman Kita mulai dari yang warna Ini teman-teman Warna oranye Oke okay, udah siap kan? Kita hitung ya teman-teman Satu Dua tiga, wow, wih di di di di di apaan nih, uh, wow, ternyata kita dapat mainan mobil mobilan teman-teman, wih, ini adalah mobil bulldozer, wih warnanya kuning, wih kita langsung kumpulkan ya teman-teman, kita taruh di sini dulu teman-teman, wih, kita mau ledakin yang lain dulu, wih kita ledakin yang warna biru dulu teman-teman, oke teman-teman, satu, dua Ya, wow. Wih, dapat tadi apa nih? Wih, dapat dia mobil, mobil ekskavator, teman-teman. Atau juga mobil beko. Wih, warnanya biru. Wow, mantul ya, teman-teman. Wih, langsung kita kumpulkan aja di sini, teman-teman. Wih, dapat dua teman-teman. Masih ada dua lagi nih. Wih, kita langsung ledakan lagi pakai ini. Wih, tapi jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, teman-teman. Langsung kita ledakan yang warna hijau. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Wow, Wih akhirnya meletus juga, teman-teman. Wih, wow, ternyata dapat hadiah apa nih? Wih, wow, dapat hadiah slender, teman-teman. Warnanya biru, teman-teman. Wih, mantul ya! Wow, lihat nih, teman-teman. Wih, wow, kita kumpulkan ya, teman-teman. Wow, udah dapat berapa nih? Udah dapat tiga, teman-teman. Masih tinggal satu teman-teman Wih Langsung kita peledakan yang terakhir teman-teman Warnanya merah Kita ledakan ya Satu Dua Tiga Wow Wih Dapat mainan juga lagi nih Wow Mainan apa nih Wih mobil-mobilan Porklip teman-teman Warnanya merah Wow Mantul sekali ya teman-teman Wih Kita kumpulkan ya Wow Lihat nih teman-teman Wih Wow, udah dapat banyak sekali nih. Wow, uh mantul ya. Wih, ada mobil Beko, mobil Forklift, mobil slender sama mobil bulldozer. Wow, mantul ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman. Lihat nih, wih mainannya mantul-mantul. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.